Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat. Duduk di rumah putikan rangkaian COVID-19. Okey, kepada siapa yang baru dalam channel Yasin Bron, aku Yasin Bron, aku akan banyak meliteang pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okey, topik hari ini adalah berkenaan Budget Terima kasih kepada siapa nama ni Fia Kamaruldin kau terselaku. Fa, sorry, Fa Kamarudin, dia tanya soalan panjang soalan dia, so aku ringkaskan soalan dia, budget tu kalau banyak dengan sikit, beza tak reach dia, apa semua bagai, apa beza kalau budget banyak dan budget sikit, so hari ni aku nak tunjukkan apa, beza dia pa, kalau hang budget kalau hang jenis company besar, mesti hang dia budget banyak, kalau hang company kecil macam aku apa budget yang yang, efek tak, budget kecil ni, okay, so kita kan aku buka Ads Manager Ambil Post Engagement So ni aku letak P ah, yes, P Post Engagement Nama Budget So aku tutup ni Supaya Budget tu masuk dalam Ad Tekan Continue Save ni aku ambil yang dah ada Audience ni save audience Okey, so placement biar. Okey, so sekarang kita tak rm ringgit So hang tengok reach. So beza kat sini kalau bajet banyak jam bajet sikit adalah reach estimate daily. Maksudnya setiap hari berapa ramai X tu akan dapat. X tu akan pergi akan pi ke berapa ramai orang. Contoh kalau rm ringgit dia estimate 900 ke 2000 orang. Kalau bajet rm ringgit dia estimate akan pergi RM5,000 ke RM16,000. So, itu sahaja beza bajet. So, tak ada masalah bajet kecil ke bajet besar. Sama saja. Cuma yang pentingnya setting hang tu. Kalau setting betul even bajet kecil, akan dapat ke orang yang betul. Okay, soalan kedua pada FA tu juga. Kalau ubah interest, adakah bajet jadi berbeza? Efek tak beza. Bagi aku, tak. Sebab apa? Interest, kalau lagi banyak interest, contoh hang ada RM5, ada tiga interest, dia akan pergi ke setiap satu interest. So, kalau Hang ada satu interest, dia akan fokus satu interest tu je. So, lagi fokus. Tapi, problemnya kalau satu interest, Hang tak tahu sama ada Hang tu betul ke tak. So, kalau tanya aku, interest nak banyak ke sikit ke? Ya atau tidak? Jawapan dia. So, aku pun tak boleh bagi jawapan sebab aku pun... Masih tercari-cari. <laughs> okay, itu saja daripada aku. Semoga video ini bermanfaat. So jangan lupa like, share, like, komen dan subscribe ya, sembron. Kita jumpa di video akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.